次 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Gie Kris Untuk video kali ini, berdasarkan permintaan dari beberapa kawan kita Gue bakalan bikin gimana caranya membuat shuriken Dalam anime Naruto yang biasa digunakan oleh ninja-ninja Nah, untuk bentuk shuriken sendiri Uh, itu bermacam-macam, tergantung klan yang menggunakannya. Ada klan iga, klan kuga, dan banyak lagi klan-klan yang lain. Di sini gua ada contoh yang 3 sudut, 4 sudut, kurang kecil, ada yang 6 sudut, ada yang 4 sudut bentuk melengkung, ada yang 3 sudut bentuk melengkung, dan lain-lain. Tergantung klan yang menggunakannya Sebelum ke, sebelum lanjut ke proses pembuatan, jangan lupa klik like, subscribe dan share ke teman-teman, biar channel ini makin berkembang dan gue pun makin semangat buat berkarya. Oke, kita lanjut nge desain gambar surikinnya. Di sini gue nggak pakai print, nggak ngopi dari komputer, gue buat sendiri dengan rumah sendiri. Barangkali ada kawan di rumah yang pengen buat tapi enggak punya komputer jadi bisa ikutin cara ini di sini gua pakai rumus tali busur yaitu dua kali r kali sin terus 360 derajat dibagi jumlah titik dibagi dua lanjut ke pencarian bahan bahannya gua pakai rongsokan aja di sini barangkali ada Let's relive the weight. serikannya sudah jadi. Serikan Kagebushin no Jangan lupa untuk terus dukung channel GKRIS biar terus berkembang dengan cara klik, like, dan komen. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.